Assalamualaikum berkatu semuanya berjumpa lagi di sini di forum yang kita sayangi bersama-sama ini ya jadi minggu ini kita akan melanjutkan petualangan kita di Little Nightmares 2 tentunya oke, kabar kalian bagaimana minggu ini? kita harap baik-baik saja semuanya ya anak-anakku tercinta, anak-anakku yang terlove pokoknya terima kasih sudah stay tune terus hingga hari ini Uh, mantengin cerita ini sampai akhir. So, untuk kalian yang belum subscribe, ayo sekarang subscribe sekarang. Eh uh, kita kasih waktu 5 detik ya. 5 4 3 2 1. Oke, okay, thank you. So, let's begin. Oke, okay, eh uh, press circle to start. Tuh. Oke, okay. jadi kemarin sepertinya kita mulai menghadapi beberapa ancaman ya, Bu Guru, terus porcelain, student, terus. Well, kesalahan sama terulang lagi di yang kemarin itu, screen recordernya tiba-tiba berhenti karena kesalahan tangan hamba. Maafkan, uh, sungguhan, kecerobohan itu nggak boleh terulang sampai dua kali. Semoga nggak terulang lagi di sini. tiba-tiba gini, tiba -tiba gini. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. baru juga main so, welcome to the world of little nightmares and mono here ya, ya ritual kita selalu lompat-lompat dulu ya ritual kita, oke okay. oke, okay, let's go Kemarin sempat ulik-ulik sedikit ya. Oh, itu-itu itu ada fotonya The Porcelain Student. Menarik. Oke, okay, kemudian ini Grab. Iya, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, tarik terus, tarik terus, tarik terus, tarik terus. Eh, mono yang kuat, yang kuat, aku yakin kamu pasti bisa. Oh iya guys, apakah minggu-minggu ini sudah masuk uh, momen ulangan harian atau ulangan tengah semester? Jika iya, apakah kalian sudah mengerjakan tugas-tugas tersebut dari guru-guru kalian atau tidak dikerjakan sama sekali? Sini tak cupit sini, nggak boleh nyubit bu. Ia, iya ya, udah udah nggak boleh nyubit ya. Kalau dulu itu pendidikan memang keras dan disiplin, bukan niatnya untuk menyakiti anak. Bu, kita, kita kita kita fokus dulu. Caranya untuk Oh. Okay, uh, jadi pendidikan dulu itu bukan bermaksud untuk menyakiti anak, tidak, tapi untuk mendidik uh, sikap mereka untuk menjadi lebih baik. Niatnya begitu, cuman karena kita berada di zaman modern, di mana masalah modern juga tumbuh masalah psikologi modern masalah uh, attitude pribadi manusia modern itu juga ikut tumbuh jadi banyak orang menyalahgunakan uh, pukulan atau benda-benda di sekitar benda-benda tumpul untuk memukul anak untuk uh, apa ya meluapkan emosinya gitu jadi awalnya niatnya baik kok untuk mendidik anak ini agar tidak nakal agar tidak ini anaknya kemana dulu ya oke okay. Banyak buku-buku dibakar. Ini tidak patut dicontoh ya anak-anak. Buku adalah jendela ilmu. Di mana buku harus dibaca dan disayangi. Bukan dibakar seperti ini namanya najkal. Itu ya, jadi dimohon dipahami kalau pendidikan fisik dulu itu bukan untuk menyakiti anak, bukan. Tapi untuk karena sayang. Itu cuman caranya dulu keras sekarang rasa cinta anak itu harus ditunjukkan dengan lebih lembut. saya rasa seperti itu. Oke okay, next. He? Apa? Ya ampun bu, baru gitu aja udah kaget. Iya saya orangnya kaget dan soalnya. Tuh. Wow ada pion Hmm What is that? Interesting. Interesting. Oke okay. Ih muridnya lucu Foto selfie Oh iya saya suka banget Kalau ada siswa itu foto sama gurunya Itu aku suka banget Sama foto-foto yang seperti itu Kayak menandakan siswanya ini sangat dekat Dengan gurunya Mungkin kita bisa foto bareng ya anak-anak ya Suatu hari kalau tatap muka sudah diperbolehkan Aku ingin foto bareng-bareng kalian Eh, eh, Bukan, bu, bukan Diambil Dipasang Oke okay, Oke okay. Hayat Kok perasaan saya tidak enak? Eh, ya ampun dia diikat ya di sini. Oh no. Oh no, no, no, no. Oke. Okay. Perasaanku tidak enak dengan papan ini. The red eye uh. Oh iya, foto di sebelah itu Rumornya sih Foto di sebelah ini adalah Wajahnya Roger Yang janitor itu di Little Nightmares pertama Sebelum dia pakai topeng Oh, uh, it's so interesting Ayo, naik naik naik Oke, okay. Is a queen, I think. From the chessboard. Papan catur. Ini sepertinya ratu. Hmm. Dan itu raja. Kalau ini raja, berarti ratunya mungkin harus ditaruh sini. Is that right? Atau Oh. So tahu ya ya nama juga nggak pernah main gimana sih iya ya, oke nggak bisa naik nggak bisa, ini harus diapain woy. ini nggak bisa di ditarik nggak bisa dipeluk, hey kamu nggak bisa, oke kita belum coba ke sini Oh, checkmate? Is that checkmate? Belum ada satu petunjuk Kita coba lihat di ruang yang sana Nggak bisa diambil Kita cek di sebelah sana apakah ada sesuatu Yuk lari Lari Wow, no love that my friend okay. Come on, man. It's time to Ah, kayaknya ini diambil lagi deh. Oke. Okay. Untuk di sini. Nah, biar kita bisa naik. Dan Sepertinya posisinya yang harus oke, okay. itu sebuah tanda benar. get out of here run, run, run nah, mengingatkan saja ya, kita masih di Pelo City dan kita ada di sekolah kemarin kita udah beradab apakah yang terbuka itu pintu satunya? sepertinya bukan pintu utama, tapi pintu yang sebelah sini aduh kok jadi didekan ya dekat guys belum ketemu ancaman guys cuma gini doang, tapi merinding nah ini, ini, ini buka ini Lah, yang kebuka tadi yang mana dong? Ah, bi Sini. oh gara-gara jatuh tadi Uh, gamenya ngulang gamenya ngulang ke ayo kok gak mau diambil sih oh ngeberg guys yang bener Come on. kan listriknya nyala kan ya nah itu nyalain apa dia kamu mau diambil, ya ampun, kamu diambil dong. something's open with this okay itu? Oke, okay, yang bawah itu tahu, itu king, itu queen. Nah, ini harus menghadap kemana nih? Apa? Dicoba dulu aja ya. Ini ditukar sama ini Lanjut kita lihat Udah ya Udah Apakah Ada yang penting dari botol itu Aku aku takut itu hidup aja di suka suka banget ini oh, enggak ada kosong Oke okay. love that my friend bebek sini ikut aku enggak enggak kirain kirain ya namanya game kayak gini ya hal buruk bisa terjadi bisa keinginan hal buruk terjadi bisa sangat besar sangat besar ke bebek aku mau buka dulu ya oke okay. nih pelan-pelan nih pelan-pelan ini -pelan lihat tangganya bu iya yeah. oke okay. right all right puzzle nya mantep mantep nggak nyangka nggak nyangka kalau kayak gitu taka baru menunggu Ini Ini kambing sekolah Is that gods? Itu apa? Uh, daging cincang. Iya loh. Iya lo, ini daging cincang lo. Ih, hi. hi mau? Ih, ada? Wait, ada. Oh itu tangannya monosin ini. Kirain apaan? Apa kita harus menarik ini? Ya gitu Sepertinya saya mencium mencium bau bau combat, bau bau combat. oh my god oh, did you see that please presently rest in peace tadi kok kayaknya ada kekacauan ya tapi kok sekarang hening banget ibu ya ampun ibu kantinnya masukin sini anak-anak natchkal hayo natchkal sekali Sini. Oh iya tadi aku apa kaita tadi ya pasti mau, mau ngomong itu sampai lupa ya. sensasi tegang sama harus ngomong itu gimana guys sensasinya tadi kaita dapat uh, notice juga kalau Pak Wahyu ya Pak Wahyu admin SMP2 Gempol tercinta juga main ini dan tadi mau spoiler beliau, Ash, jangan pak, jangan jangan di spoiler. Saya saya puasa nonton orang pak, selama masih belum tamat main ini ini. Puasa nonton orang saya. Kalau bapak spoiler, uh, sakit pak hati saya pak. Tapi semoga sukses terus untuk Pak Wahyu. Anda rekan kerja terprofesional ter yang pernah saya temui. Keren-keren banget, Pak. Inovasi Anda dalam teknologi itu, loh. Hujat cincin kita bisa collab, ya. Semoga next time kita bisa collab. Entah game apa atau momen apa, lu kan? Ada centong. Alamat combat ini. Alamat combat ini. Oke, oke oke alamat combat. Bangun, mono let's go lompat tangkap grab aku mama, mama, mama, mama. nggak bisa di grab ya bentar jangan alasan kaita kaita jangan alasan Oh ya ya kita coba coba coba coba coba terus pantang mundur Benar. Di skip, skip. Sini lo. Sini. Sini. Sini. Udah benar dua lo. Udah benar dua. Udah benar dua. bawa centong ya ampun mereka ini lagi ngapain ini siswa jam kosong apa gimana ini enggak ada gurunya ya ampun anarkis sekali oke lanjut Enggak bacaan kompetisi. Okay. Loh, kok bisa ditangkap? Ya ampun dari sini dong. Ya ampun dari sini dong. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Come on, babe. Come on, come on boy. Come on, come on, You can do this. Sini. Sire. Sire. Sire. semuanya si, gimana caranya kita lewat? Tapi. Wait, apakah nanti kita langsung ketemu di sana aja, ya? Oke, okay. oh, kita pakai topengnya. Of course, of course, of course. Hai, mono, oke, okay, good. Tanpa senjata, Kita nyamar aja. What's today? Wih, uh, kita hey. gitu jadi satu. mereka Hai anak-anak yang kosong What are you Oh my god, menyenangkan apa ini? Oh my god, ada yang kepala jadi celup-celupin Ada yang main channel Ada yang anak senja Dalam Ya ampun Tidak wajahnya mono, iya. Kita sepertinya jangan terlalu memancing perhatian mereka. Oh my god, oh my god, here? Oke okay, guys Mungkin Mungkin episode kali ini uh, Baru bisa segini aja Karena udah berapa 32 menit kita 20, 32 menit kita bermain At least itu sudah Cukup durasi kita hari ini uh, Semoga kalian gak bosen bosan Untuk nunggu ya uh, Karena pasti disediain Ditamatin lah cerita ini Gitu. Oke, okay, thank you for watching uh, Terima kasih sudah nonton sampai akhir Dan semoga uh, Channel hari ini <laughs> Dan semoga Konten hari ini bisa menghibur anda semuanya I'm sorry kalau ada Kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan I'm so sorry Dan kalian bisa tulis pendapat kalian tentang hari ini di kolom komentar dan apapun yang kalian pikirkan suasana kalian cerita kalian di sekolah ketemu guru-guru yang gimana kalian selama ini sepanjang mengikuti masa pendidikan ini kalian bisa nulis di kolom komentar So don't forget to like comment and subscribe dan kita masih nunggu kalian di episode selanjutnya nanti kita lanjutin di episode selanjutnya besok atau minggu depan Oke okay? see you see you See you, see you, see you, dada, dada, semuanya, dadah, wuhu, dada.